Terus, bagaimana, pula SMA? Nah, ya. pada SMA. Uh, tingkat SMA, SMA, saya sebenarnya uh, sudah mulai uh, berpikir ya, ya, bagaimana kita ke depannya, ya, apakah kita cukup sampai di SMP saja 180 harus pulang kampung 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 13 tahun, 13 tahun, saya sebelum berhasil dan saya tidak akan pulang kampung. Oh, Itu foto ya. saya pertama. Saya Jadi, belum pulang kampung. Sebelum saya berhasil. Sebelum saya berhasil. Ah, ya. Alhamdulillah saya sudah berulang tadi ke kampung. Ya. Karena sudah terwujud. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Lady Z official Dalam konten kali ini Ataupun video kali ini Alhamdulillah telah berada bersama saya Seorang Dahulunya guru mama eh, Sekarang pengawas Artinya beliau ini adalah motivator Dalam bidang pendidikan Nah beruntung sekali Kita yang Selalu berada di channel Dini Zeti Official. Mudah-mudahan hasil pembicaraan kami ini bisa membawa inspirasi bagi kita semua. Baik, kita mulai saja untuk menyelesaikan waktu. Assalamualaikum dipanggil bapak lah ya. Boleh, boleh. Ah, Datuk juga bisa ini cerita. Nah, iya, iya. Karena kita ya kontennya pendidikan eh, motivasi pendidikan bapak aja nah, Boleh. Ya, bapak Kiman Edi SPD MPD. Nah, Seperti itu ya. Alhamdulillah. Uh, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, saya awal, Ya, uh, ya, ya. Oke. Okay. Nah, seperti ini uh, untuk sebagai pembuka aja, Desa Gunung Bungsu ini dahulunya adalah desa pemindahan dari Kampung Lama. Ya, Benar. Uh, seiring dengan adanya pemindahan itu ada berkah yang kita rasakan. Tentunya dengan pemindahan banyak sekali peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kita sehingga dengan ekonomi tersebut Orang tua yang ada di desa Gunung Bungsu ini mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang-jenjang tinggi pendidikan lainnya hmm. uh, Sekedar mungkin pengetahuan bagi kita Tidak kurang dari 100 uh, sarjana sudah ada di Gunung Bungsu ini Alkohol. S2 ya S2 sekitar 10 orang sudah ada Alhamdulillah di desa Gunung Musuh ini Nah untuk itu bagi khusus pendengar desa Gunung Musuh, ataupun desa-desa lain ataupun e, para penonton di The di, di Official pada kesempatan kali ini kita meminta pencerahan ataupun e, semacam motivasi dari Bapak Firman Edi ini Nah begini Pak e, Bapak dulu sekarang kerja di mana Pak? E... Saya sekarang diamanahkan oleh Allah bekerja di gedung pendidikan Kota Maim, ya, yang pada awalnya saya guru SD. Guru SD. Kurang sekitar 14 tahun saya mengabdi di makto pendidikan SD. Terus pada tahun 2018 saya diamanahkan Allah menjadi pengasuh sekolah. Sekolah. Sudah berapa tahun? Dua. Sampai sekarang ya? Dari 2012 sampai 2019. saat ini. Alhamdulillah ya. masih aktif. Ya. Eh uh, gini, Bapak Firman Edi ini adalah warga asli Desa Gunung Iya. Saya yakin percaya perjuangan di dalam pendidikan ini masih banyak yang harus kita gali dari beliau ini. Nah bisa sedikit sampaikan kepada pendengar kita. ataupun Penonton. Iya. Alhamdulillah. Memang kalau berbicara masalah pendidikan Sebenarnya diawali dari uh, lingkungan keluarga sekali. Bagaimana seorang Orang tua kita Berpikiran tentang pentingnya pendidikan ya, Itu sebenarnya awalnya nasib ya. Orang tua saya Kita sebagaimana kita ketahui bahwa Orang-orang biasa saja Namun Berbicara masalah pendidikan, beliau termasuk orang-orang yang nomor satu tentang bagaimana memotivasi anak-anak. Soal kehidupan, iya mungkin keluarga kami adalah kehidupan di bawah rata-rata uh, yeah. di bawah. Apa uh, namanya itu uh, tidak terlalu miskin betul dan yeah. tidak. Sedang-sedang saja -sedang ya, Ekonomi menengah ya. ya, Namun karena motivasi seorang Ayah dan ibu hmm. Sehingga Saya bisa melaksanakan Dan melanjutkan pendidikan Dari SD SMP SMA Pada mulanya Kami sebenarnya pada Waktu 2000, Tahun 19 86 itu la hanya eh, iya, <laughs> lebih kurang tiga orang saja kami yang keluar dari SD untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oh. dan itu semua berkaitan keluarga hampir semuanya yeah. keluarga orang gimana okay. uh, waktu itu pada waktu itu sebenarnya saya ingin melanjutkan ke SMP Muara Mahat, Muara Mahat. Muara Mahat. sebab kenyak kehidupan kita pada waktu memang luar biasa susahnya yeah. di kampung yeah. untuk ke Muara Mahat saja belum pernah sama sekali oh, yeah. belum pernah sama sekali yeah, yeah, betul -betul. untuk melihat Muara Mahat saja belum pernah sama sekali yeah. saking sulitnya kehidupan pada waktu itu yeah. jangan kebongkinan lagi yeah. ternyata Paman saya, orang bapak saya, abang daripada ayah saya, yeah. dan kebetulan anak beliau yeah. sama pula. Iya, yeah. so, ini seumuran seumuran yeah. dengan saya. Yeah. Dan niscaya dia kan juga kemarin juga lagi skate. Iya, gini jadi sempit. Iya. Yeah. Namun kita tidak tahu juga dari mana pikiran daripada paman saya tadi untuk mengarahkan saya untuk melanjutkan skate. Bang SMP Bangkinang, SMP Bangkinang. Oh, bang artinya nah. dari awal ke SMP Muaramahat, ya. sifatnya kecamatan masih kecematan, ya? Kecematan, ya? Ternyata diarahkan ke kabupaten. Oh ya. Pada waktu itu saya panik juga. Ya, oh, betul -betul. Bagaimana saya nanti ini? Ya. SMP Muaramahat-ramahat aja masih kecamatan, uh, uh. saya belum pernah ke sana. Uh, uh. Ternyata diarahkan ke, ke, ke kabupaten. Ya. Wah, saya panik juga pada waktu itu. Kalau ya ibarat sekarang adalah galau juga saya ya, ya. namun namanya kita patuh kepada orang tua Betul. kita ikut sanjanya. Hmm. Alhamdulillah saya bisa diterima di SMP2 Abang Benang ya. namun tidak semudah itu sebenarnya hmm. untuk melanjutkan ke pendidikan berawal juga daripada orang tua kemudian juga dari diri, diri kita iya, sendiri sekali, iya. bagaimana kita ingin maju hmm. harus juga dimulai dari dalam oh, diri kita sendiri iya. orang lain kita anggapkanlah di luar diri kita orang lain iya. itu sebatas cuma saran. memberikan saran hmm. dan memberikan semua motivasi saja hmm. untuk kedepannya jelas kita yang motivasi harus diri sendiri, ya. memikirkan ya, ada juga pengalaman mengatakan bahwa pada kawan-kawan kita, adik-adik kita mengatakan Wah bagaimana saya harus sekolah Sebentar orang tua saya miskin iya. Tidak mampu, iya, mampu. Sebenarnya hal-hal seperti itu Itu adalah uh, urutan yang kesekian sebenarnya iya. Kalau ibarat istilahnya presentasinya Presentasinya yang besar sebenarnya iya. Istilahnya bukan yang, yang utama ya yang utamanya Mot adalah apa? Motivasi dari motivasi dalam diri kita adalah. untuk sebenarnya. maju kita ingin maju, Jalan -jalan. maka kita harus mempunyai keinginan untuk maju Sehingga pergaulan pun kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang, maju. yang maju. maju Bukan kita tidak mau bergaul dengan yang lain, kita, ya. kita harus ber, banyak kita bergaul dengan orang-orang yang maju ya. Terus. Jadi uh, hmm. akhirnya uh, sekolahlah ke bangkina SMP ah, selesai dalam tiga tahun. Selesai dalam 3 itu tahun. di dalam tiga tahun itu bagaimana kira-kira prestasi Bapak? Alhamdulillah ah, Pada waktu di duduk di bangku SMP memang yang namanya persaingan antara desa dengan kota iya. jelas anak desa dengan anak kota nggak ada orang kan? Iya. Ah pasti ada. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Ah. Namun alhamdulillah, yes, yeah. walaupun kita biasa-biasa saja anak desa mm -hmm. Ya juga terpulang kepada kita yeah. Di mana kemauan kita pasti ada jalan yeah. Yeah. Alhamdulillah pada waktu kita di 3 SMP Kita juga masih bisa bersaing dengan anak-anak oh, kota -anak gitu Pernah 10 besar atau? Pernah 5 besar 5 besar atau 10. 10. enggak enggak kalah-kalah kalah kali kalah kalah lah ya. Kalah kalah kalah ya Anak desa ya? Anak desa. Okay. Yang susahnya kita tidak mau, mm -hmm. tidak mau berbuat dan tidak mau untuk uh, bersaing dengan orang lain. Uh, saya potong sedikit Pak. Hmm. masa atau proses pembelajaran di tahun berapa tadi? Delapan puluh. Mm -hmm. Itu HP jelas belum ada. Ya? HP jelas belum ada. Uh, pustaka bagaimana waktu itu? Pustaka untuk uh, tingkat SMP, mm -hmm. ya bawa pustaka. Sederhana di SMP. Selain selain selain. Selain. Artinya. Pembelajaran yang kita dapatkan mutlak dari, dari sekolahnya, bangku, bangku sekolahnya. Nah, ada les apa? Nah, ada. Dulu nggak ada. E, terus bagaimana pula SMA? Nah, iya. Pada SMA. Uh, tingkat SMA, saya sebenarnya uh, sudah mulai uh, berpikir ya, ya, bagaimana kita ke depannya? Ya, apakah ya. kita cukup sampai di SMP saja, atau harus pulang kampung? Ya. Ah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Bahwa kita dari awal sudah mengatakan bahwa saya sebelum berhasil dan saya tidak akan pulang kampung. Masalah. Itu foto saya pertama. Ya. Saya hmm. belum pulang kampung sebelum saya berhasil. Sebelum saya berhasil. Ah, ya. Alhamdulillah, saya sudah berulang tadi ke ya. kampung. sudah, terwujud. Jadi, di masa SMA kira-kira hmm. apa intisari atau hal yang ingin disampaikan kepada... Ya tingkat SMA itu sebenarnya sudah banyak oh apa nama itu pengaruh-pengaruh ya betul sekali yang itu ya. akan membuat kita bisa patah di tengah jalan yeah. dan begitu. Yeah. Namun hal itulah yang kita harus uh, sikapi dengan baik dengan bijak bahwa kita jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang bisa membuat kita putus di tengah jalan. Dan begitu Bahwa kita saat belajar, ya belajar sajalah iya, iya. Pada satu ketika kita nanti sudah sampai ke titiknya Kita baru bisa melaksanakan apa yang kita Sebenarnya yang diberikan atau yang kita uh, inginkan dalam hati kita Teruskan. Namun lakukanlah kita sebagai seorang uh, pelajar belajar dengan baik, dengan tekun uh -huh. belajar dengan sungguh-sungguh dan juga kita harus memikirkan bagaimana orang tua kita di kampung uh -huh. sehingga pada waktu ketika kita juga bisa membantu orang tua kita nanti di segi, baik di segi ekonomi maupun di segi yang lain kalau uh -huh. Kalaulah kita umpamanya belajar urang-urang saja uh -huh. ikut yang namanya anak-anak legal SMP, SMA itu kan sudah ada namanya masa-masa oh, saya ingin oh ingin namanya ingin bermalam minggu iya. kan happy, happy. Iya, uh. saya pada waktu itu bukan tidak ada ha, keinginan keinginan ya? seperti itu uh -huh. termasuk juga saudara saya tadi istri iya, itu kan iya. eh, itu karib saya iya, iya, saudara iya, saya iya. sepupu saya iya. bukan tidak ada yang namanya orang normal pasti ya. akan mengalami hal itu namun kita bisa istilahnya ya. mengatasi ya. bahwa kita dari kan dari awal kita kan sudah bercita-cita pulang, berangkat dari sekolah dari rumah ke sekolah ya. dan ingin mencari ilmu Teruskan. ingin berhasil ya. ingin sukses ya. dan pulang nanti kita bawa kesuksesan itu dan itu juga harus kita ingat selalu ya. kalau sekiranya kita itu tidak kita ingat maka kita mudah terpengaruh dengan uh, labor dunia ini mm -hmm. dengan pengaruh pengaruh teman mm -hmm. ya namanya kita wah ini malam minggu yeah. kita harus malam minggu dulu happy-happy dulu yeah. dan pada waktu itu saya juga tidak tahu apa itu malam minggu malam sering sama saya saya dia lakukan dengan belajar itu apa itu tinggal di rumah saudara atau ngekos? Ah, itu ya. pada waktu saya di SMA. Uh, SMA memang kehidupan saya itu sebenarnya dari SMP itu sudah mulai dari rumah ke rumah oh iya belas kasihan saya sebenarnya uh -uh. makanya saya katakan kepada kawan-kawan kita saudara-saudara kita anak-anak kita di belakang, di bawah bahwa tidak ada kata-kata yang didahulukan duit untuk mencapai kesuksesan tidak uh -uh. bahkan saya sendiri uh -uh. Kalau ibarat umpamanya kiriman mingguan dari orang tua kita yang begitu susah Rasanya mungkin jauh sekali dari apa yang yang dimiliki oleh kawan-kawan kita yang lain. saat inilah. saat ini. saat ini kan banyak tuh bisa bawa kendaraan. ke sekolah kan ngirim lewat etek. Dulu tidak. Susah sekali. Susah sekali, namun kenapa juga kita bisa, Iya. Hmm. terpulang daripada kita sendiri, dari daripada kemauan kita, hmm. terpulang daripada keinginan kita Insya Allah, apabila kita ingin maju, pasti Allah berikan kemajuan itu kepada kita iya. Kalau kita ingin sukses juga, kalau kita tidak ingin sukses pun, Allah berikan juga kepada kita sebenarnya, kan hmm. begitu nah. Nah. Jadi, seperti eh, ini Pak Firman Uh, di masa SMA itu adalah masa-masa puberitas ataupun masa uh, yang kalau kita tidak uh, bisa mengatur pola uh, perilaku kita tentu bisa ke arah negatif ya. Dan kalau ada uh, yang mendorong ataupun mengatur ke positif tentu kita akan berhasil ya, hmm. Nah pada masa di SMA Pernah enggak terpikir apa yang kita alami sekarang ini artinya sebagai tenaga pendidik ataupun di dalam dunia pendidikan Semasa aku, sekolah SMA dahulu yeah. <coughs> Kembali kita kepada SMA, Jika SMA bahwa <coughs> memang uh, Peningkatan prestasi saya yeah. uh, Dari SMP ke SMA itu uh, uh, luar biasa meningkat Sehingga pada waktu uh, saya pada waktu di kelas 1 SMA Saya sudah menjadi asisten pada waktu itu Asisten guru? Asisten guru Luar biasa Luar biasa, Luar biasa. Tidak. Oh, tidak. Uh, Jadi mungkin dari situ juga udah tidak kelihatan. Uh, Udah kelihatan Udah bahwa kita juga menjadi seorang guru kan, iya, gitu, kan? iya, iya iya iya Jadi pada waktu itu uh, Ibu guru saya di ini Ibu guru sejarah pada waktu itu di beliau ada berhalangan hadir Uh, jadi diminta saya untuk uh, untuk mengganti dia yeah. besok harinya yeah. menyampaikan materi tentang sejarah yeah. pada waktu tentang uh, sejarah Majapahit Weh, uh, masih ingat pada ingat. waktu yeah. Majapahit. Yeah. Alhamdulillah karena kita sudah menguasai materi, jadi yeah. tinggal tidak tidak nggak bisa ditampilkan, tidak biasa gitu. Sehingga kawan-kawan saya pun pada waktu saya tampil. Uh, dia agak tertinggal-tinggal juga, yeah, bener -bener. Iya, betul -betul. bisa kok bisa. Iya, betul -betul. Sebenarnya kalau kita lihat kapasitas memori otak kita sedangkan dan kawan-kawan yang lain yang sebenarnya hampir sama. Iya betul. Tapi hmm. saya kenapa bisa gitu? Karena iya, iya, iya. kita faktor mengulang, mengulang, mengulang sebab kata-kata pembantaran mengatakan lancar tadi karena iya, nah. diulang bisa karena terbiasa nah, bisa karena terbiasa iya, nah, iya. saya kalau di, diibaratkan untuk EQ mungkin biasa-biasa iya, saja. Biasa saja namun karena kita selalu mengulang kita iya. tidak tahu apakah itu kalau malam minggu malam apa kita tidak tahu kena belajar iya. terus belajar terus sehingga hampir titik komanya kita tahu iya. di peteri itu hampir titik komanya kita tahu ini titiknya di mana iya, iya. kita selalu mengulang tadilah nah iya. nah, iya. Okay. nah uh, hmm kemampuan berbicara di depan umum, artinya depan teman-teman itu uh, beraninya sejak kapan itu? Iya, sejak waktu SMA, SMA. SMA oh, itu SMA, sudah mal. terlatih Sudah terlatih, sudah bisa gitu, uh, Seperti itu hmm. jadi dari situlah mulai mungkin uh, menemukan jati dirinya, oh hmm. mungkin ke depan saya bakal jadi tenaga pendidik gitu. Iya, iya, iya Nah, bagaimana pelakunya? Kehidupan kuliahnya nah, seperti apa? Iya. Apakah uh, jurusannya pendidikan apa? ya iya. pada mulanya setelah uh, selesai, selesai tamat SMA, uh -huh. saya pada awalnya melanjutkan ke Universitas Riau uh -huh. nah, lewat ini tesnya. Tes, alhamdulillah, uh -huh. uh, berpangkat saya tidak lolos. Ya. Bapak, cip, apa -apa? Tidak lolos. Tidak ya. lolos yeah, yeah. ya. Itu menandakan kan, menandakan bahwa biasa-biasa. Biasa, ah, ah, iya. uh -huh. Setelah itu saya karena saya tidak lolos, uh -huh. saya langsung oh, Maksud di, di Universitas hmm. uh, Islam Riau Dengan fakultas yang berbeda uh, Saya pada waktu itu ambil fakultas hukum Oh, hukum. oh, hukum oh saya. belum terhadap pendidikan Jelan ya, ya. Uh, Namun Pada waktu uh, saya diterima yeah. Saya diterima di fakultas hukum, fakultas hukum. Yeah. Ada pikiran saya yang pada waktu itu uh, ada sesuatu yang rasanya yang bukan berragu berragu ya. saya Iya ya, bertanya-tanya hati saya, ini 5 tahun bisa, bisa gak saya menyelesaikan ya. dengan dana yang, ya. yang tidak jelas ya. Ya, ya, ya, ya. istilahnya kalau mau suntikan dana dari orang tua, jelas tidak ada uh -huh. istilahnya sambil kuliah, kita sambil mencari keempat jadi, nah. jadi tidak selesai setengah semeternya jangan ke satu semester. Setelah semester tiga belas, saya langsung mundur ke diri. Oh, mengundurkan mundur diri? diri. Eh, eh, iya, mengundurkan iya. mundur diri? Akhirnya kan? akhirnya. Setelah itu, pada tahun itu juga, saya uh, ambil khusus uh, singkat ya, uh, komputer uh -huh. di TV komputer pada waktu itu. Yeah. Nah, satu tahun, alhamdulillah saya um, selesai. Setelah itu, saya pun tidak, tidak pulang ke kampung juga. Yeah. berarti itu kesuksesan yang saya harapkan dari dulu, bukan itu sebenarnya. Yeah. Iya, itu. Setelah itu saya pernah bekerja di apa di RGM selama mm -hmm. ini. Oh jadi kerja dulu belum kuliah dulu. Lagi, lagi belum hmm. belum uh, kerja di RGM waktu ini tripet mm -hmm. selama delapan bulan berhenti mm -hmm. setelah itu pernah kerja di PT ACI uh, kayu juga kayu oh. cuma satu hari berhenti mm -hmm. karena kita pada waktu itu kita kan Uh, tempatan komputer. Iya. Yeah. Setelah itu kita diletakkan di lapangan. Iya. Yeah. Enggak nyambung. Tak nyambung. Iya. Yeah. Wah ini kacau kan? Iya. Begitu kan? Gitu, kan? <laughs> nah, kalau umpamanya harus seperti ini juga untuk apa saya harus belajar kemarin? Belajar kemarin yeah. di komputer yeah. mestinya. Yeah. Yeah. Saya harus di bidang kayu. di Bidang komputer bayang. kan? Mestinya yeah. mesti ah, di bidang ah, komputer saya cuma. Yeah. Saya tak di, di komputer awalnya kan begitu. Iya. Yeah, Berarti. Yeah. Hmm. Jadi. Berarti menganggurlah saya. Uhum. apa yang saya harus yang harus saya lakukan pada waktu itu di bagian baru?